baca sahabat, baca, baca. Oh, ya, oh, baca ya aja ya enak, tapi oh baca. banyak ya ini banyak ini udah dapat kan? video nya bisa disambung-sambung sudah Hai, saya. Kita gede-gede dia saya lebih apa minggu nah itu lagi foto ya Pak Baru. baru mau putar balik sana? enggak, ya. kamu coba balik ke teman-teman ini bentar aja balik sana aja ya, ya. balik aja deh